Kita pakai yang skeleton kali ini. Kita pakai JavaScript dulu. <laughs> Kita sudah di sini. Git init, git add, git commit, npm run. Deh. Jadi ini skeleton, skeleton, project kosongan, project kosongan isinya cuma ada satu yaitu index .speld. Ini sama ya, kurang lebih ya, dev will preview kemudian kalau kita lihat di foldernya, struktur foldernya bersama. Ini spell kit, nanti spell kit kita dijalankan di sini baik di development mode nanti begitu di build dia akan nggak uh, ada di sini dia akan ada di folder build ya ini untuk development aja kemudian node modus juga Sarsi tadi kita udah bahas semua juga udah kita bahas ya static ya cuma ada file icon di sini uh, index.html isinya ya div dengan ID Svelte terus routes-nya ya yang ada hanya satu file yaitu index.svelte kalau di sini kita ganti, ups, kita ganti. Vote now, maka dia akan berubah kan ini. Nah aplikasinya cukup sederhana bikin aplikasi vote, tapi pakai database. Saya pengen coba si spreadsheet ini menggunakan database. Jadi ada uh, nanti akan pakai adapter uh, Note ya, adapter Note, terus nanti databasenya pakai apa ya? Pakai SQLite kali ya, biar uh, nya juga lebih sederhana. Jadi kita pakai SQLite, SQLite terus datanya disimpan di sana. spell kit-nya, di Svelte nya di kliennya itu hanya menampilkan dan bisa vote aja. Topik live streaming. Oke. Okay. Ini nanti akan ada URL di misalkan Tailwind misalkan. Serverless cloud. Terus misalkan apa lagi? Core lagi misalkan misalkan fatal stack dan lain-lain jadi nanti uh, teman-teman bisa vote di sini untuk topik uh, live streaming nanti bisa di order atau diurutkan berdasarkan jumlah vote-nya misalkan disini vote-nya ini harus pakai div atau pakai span vote nanti di dalam vote ini ada Uh, ini ya jumlah yang udah di vote berapa gitu. Jadi kita nggak perlu uh, komponen baru lagi, langsung aja di sini. Ini serverless cloud. code nya itu serverless cloud mungkin karena dia di urutan kedua ada fun Terus core. Yang ketiga ada yang ketiga ada core etal Oke, okay. ini form mungkin lima. Ini masih statik ya. Dua. Saya mau nampilin data yang ini dari back end. Seolah-olah dari back end, walaupun nanti kita bikin di awal ini kita bikin datanya JSON dulu atau uh, statik dulu ya. Kita hardcode dulu maksudnya. Nah, ini ada contohnya Misalkan kita punya database terus route/ slash, uh, apa tadi topics.json.js. Iya, yeah. berarti di sini kita bikin folder baru ya, bikin folder baru. Foldernya adalah mm, topics. Dan di dalam topics ini bikin file baru namanya index.json. .js. Jadi di sini udah bisa pakai ini ya, inian ya, export modul ya. Export, kita kan belum pakai asing ya, masih sinkronus ya, function aja ya, function get. Di sini paramsnya kita juga belum butuh, jadi kita langsung return aja yang ini. Eh, alah. Return, returnnya yang ini ya topics, nggak ya, langsung return array aja ya, biar sederhana ya. Nah ini ini kita hapus. Kemudian slash topics dot json. Ini ya, function sing function ini apa data await uh, res.json, Ya, kita konsolok dulu aja untuk memastikan datanya dapat. Dan jangan lupa, get topics-nya kita panggil, rename eh, index.json-nya menjadi index.js, sehingga kita bisa panggil slash topics saja tanpa JSON. lain dulu. Bisa <gifat> dapat uh, base URL adalah http localhost 3000. Kita pada saat deploy mungkin kita harus menggunakan environment variable untuk uh, mengganti base URL ini ya. Supaya bisa mengikuti uh, URL yang disediakan oleh si hostingnya ya. Di sini base URL, oke, okay, begini ya, cukup oke okay lah ya, harusnya ya. Oke, okay, kita udah dapat tiga topik. Sekarang saatnya kita iterasi si uh, ul dan li ini supaya bisa menampilkan secara dinamis. Jadi, di sini kita bisa gunakan each. Oh iya, kita simpanlah ke dalam sebuah variabel ya jangan konselet ya, ya let topics seperti yang teman-teman tahu kalau yang sudah tahu spell kalau variabel itu adalah state jadi kita nggak perlu definisikan state lagi jadi kita tinggal pakai variabel saja variabelnya adalah topics berarti di sini topics saja ya langsung ya nggak pakai ya. ini terus sudah dan topiksnya ada di sini Topics, eh yes, Topic, dan kita yes, butuh satu aja dan di sini kasih topik dot apa the title ya the topic topic the topic nggak enak ya title lah ya atau title lah ya. Nanti kita ganti ya. topic.food topic.food Oke. Okay. Kita ganti kita ganti jangan topic di sini tapi title ya. Biar jangan topic, .topic. Oke. Okay. Dan kita lihat hasilnya. Oh, error. It's only itres over array apa ini ya? Er Error kah? Sebentar. Ini berarti kita balikin lagi ya data. Cons. data sama dengan uh, rest Json. Tadi datanya udah dapat console log data. Kita lihat lagi ya datanya ya. Pastiin lagi ya. Topics. Jadi topics adalah data .topics. Bener Masih error ya? Enggak kan? Udah bener ya? Cuman kurang tadi dot topics -nya. Oke. Sekarang yang ini kita hapus. Save. Dan kita sudah dapat. Waduh, banyak kan nih? Yang bawah gak usah. Yang bawah su sudah bisa kita hapus. Dan kita sudah dapatkan data dari yang kita buat sendiri yang masih hardcore di spread itu untuk menambahkan action bisa menggunakan on on.2 dalam hal ini on click dan dia akan menerima sebuah function yang adalah uh, bisa langsung function di sini atau kita bisa uh, pakai arrow atau kita bisa handle code di sini Ini kita harus uh, apa memanipulasi array sih supaya vote-nya bisa nambah gitu kan. Tapi paling nggak apa-apa lah biar kita belajar svelte dulu ya. Dan Kemudian kita harus bikin satu function yang namanya adalah handle handleVote. Di sini sebenarnya ada event ya, tapi kita mungkin kalau perlu aja kita tambahin. Nah vote ini akan di-trigger ketika kita klik button vote. vote Pot, pot, pertanyaannya adalah semua klik, nggak ada ID-nya, kita butuh ID kan? <laughs> di sini kita nggak ada ID ya, mungkin ID lah ya. <laughs> Kalau nggak, kita nggak tahu ini yang mana yang diupdate. Eh, tiga ya, tiga, dua. Oke. Berarti kita butuh ada ID di sini kan? ID yang dilempar dari... Uh, iterasi ini. Jadi caranya gimana? Ya, kita harus bungkus ini ke dalam uh, sebuah fungsi. Paling gampang pakai uh, anonymous function atau arrow function. Di sini kita kasih topic.id. Dan di sini berarti kita udah dapatkan topic ID-nya kan? Dan kita bisa dapatkan ID-nya. Oh, udah. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Oke ya, udah dapet ya ID-nya. Setelah ID-nya kita dapet, berarti kita udah bisa update. Berarti kita harus bikin uh, si API-nya, si topics.index.js /index ini ada function async function apa kemarin? Patch ya? ya kita coba dulu misalkan uh, kita return aja lah ya return body misalkan uh, status oke okay dulu sini kita console .log dulu aja console Catch oke okay. error error apa nih oh return body titik dua ya Patch, berarti ketika kita fetch nanti, akan ada console log ya. Jadi kita di sini pakai await patch base url slash topics. Terus kita tambahkan option method patch. Itu dulu aja untuk memastikan si patchnya ke panggil ya. Error kan? Ini errornya apa? Jason parse, coba lagi, refresh, error ya, await, oh functionnya, lupa, sing function, oke, okay. udah, kalau kita klik, fetch ya, udah masuk ya berarti ya, nih, seperti yang teman-teman lihat, kita console log, tapi munculnya tidak di klien tapi di server, karena ini sudah di sisi server ya, file JS itu itu dia dianggap sebagai server ya, di dieksekusi di sisi server. Jadi, di sini kita udah berada di server nih. Nah, sekarang kita bisa update. Yang mau kita update apa? Kan biasanya kita ngirimin data ya, ngirimin data kan, jadi kita harus kirimin datanya di sini kan, body ya, kalau nggak salah ya. Body yang mau kita kirimkan adalah ID-nya. Topic ID kan? adalah ID atau karena JavaScript yang modern kita bisa singkat seperti ini. Kita cek lagi, di sini dapat nggak ID-nya. Body null JSON stringify ID gitu ya, gini ya ID gitu kan? Enggak? Nah, berhasil ya. Jadi memang body sebenarnya. Tapi kita lupa stringify di bagian kliennya. Oke, kita sudah dapat ID. Kita perlu uh, melakukan ini. Di topics ini, kita harus menjadikan uh, global variable. Let topics sama dengan ini. Ya kan? terus body adalah topics. Di sini. Oke, ini bisa ya. Nah, kita mau si topic ini ketika diklik dengan ID sekian, nanti kita find ya. Topic sama dengan topics.find function of topic id sama dengan body.id. Eh return ya terus kita konsolok topiknya benar nggak topik yang itu yang kita klik topik dengan id tiga undefined e, ini ya t, e, body ini jadi objek-objek nih oh ini lupa di parse di parse dulu bodinya yang data ya. Apa ya? Data enggak apa-apa ya? Eh, uh, body. Berarti di sini data.id di sini data. data. Oke. Okay. berdapat ya ID-nya sama. Ya, ini yang yang ini yang diklik. Ya, benar enggak? kita hapus yang ini dan kita konsolok yang topik aja sekarang ini kosong kalau kita klik yang tiga berarti yang keluar adalah for oke okay. kita mau topiknya keupdate kan jadi si topik ini topic.vote plus sama dengan 1 kan nambah satu kan kemudian ini topik yang baru kita eh, hapus dulu yang misalkan ID 3 kita hapus dulu terus kita insert lagi. Itu kan. Cara yang uh, naifnya. Karena ini array ya. Ini menjadi new topic ya. topiknya udah update ya. Oops. Jangan deh. Updated topic. Okay. topik Dan kemudian updated topic. Tinggal kita masukkan ke ini kan. Topics yang lama. Terus kita push kan topik gitu kan, tapi sebelum dihapus kita harus filter dulu si topiknya bener enggak supaya topik dengan ID 2 yang kita klik itu uh, hilang dulu, baru supaya datanya nggak duplikat kan? Kenapa update? Oh update topiknya kurang t, eh kurang d, topiknya gini kan? Terus kita filter juga kan? eh uh, filter dulu berarti topics.filter function topic jangan telah ya ini kayak typescript nanti ya terus berarti return topic. .topic id sama dengan uh, updated topic.id kita coba di sini sebelum di push, kita coba konsolok dulu ya. Dimotable, hmm. betul. Oke. Okay. sih Loh, cuma ini salah berarti. Tidak sama dengan ya. Salah logic. Fresh. Sudah ya, oke okay, kemudian topiknya di push, quote-nya jadi berapa? 8 jadi 9 ya, bener ya, ini 8 kan, ya, sudah berhasil, <laughs> yang nantinya akan useless, berhasil kita <laughs> selesaikan, <laughs> oke, okay, kita sudah berhasil mengubah topik, tapi somehow topiknya di sini masih 8. Karena kita harus get lagi ya. Iya, harus get lagi ya. Begitu diklik, harus get lagi. Untuk mendapatkan data yang terbaru. Oh ya, di sini kita uh, konsolok aja ya. Biar ketahuan datanya dipanggil tuh. Ini udah 9 vote nya ya. Oke, berarti next-nya adalah ketika kita handle vote. kemudian di fetch, kemudian di update kemudian kita harus get data lagi get topics di sini kan kita return topics ya berarti kita bisa pakai uh, handle nya di sini berarti kita ini dong res sama dengan terus uh, cons data eh ya data sama dengan await res.json terus topics sama dengan data the topics ya kan 678 benar, benar. oke okay. sudah berhasil cuman satu kekurangannya adalah kenapa ketika kita vote dia turun ke bawah karena kita uh, hapus dulu kan baru kita masukin lagi kan jadi dia turun ke bawah setiap yang diupdate itu pasti turun ke paling bawah nah untuk mengatasi itu kita bisa pakai sort. Jadi uh, untuk reactivity kita bisa menggunakan ini, topiknya adalah sort ya kan? function A, B. Nah ini gimana cara sort uh, si topiknya. Coba refresh, oh kebalik, tambah, kurang. 15, 13 ya. Oh iya benar, tapi kebalik. Ditambah berarti, oh B ya. B, vote. Gini ya. Nah. 13, 14, 15, 16. Yes.